Halo, selamat datang di teman curhat kamu bareng aku, Snowflake. Teman berkeluh kesah tanpa resah, kali ini aku mau bahas tentang apa itu karir. Sedikit cerita, kenapa aku bahas tentang karir? Oke, okay, karena sebenarnya aku melihat fenomena bahwa kalau misalnya lihat database. PS atau Badan Pusat Statistik Nasional pengangguran itu turun tiap tahunnya Dari 2020 per Agustus 2020 itu kurang lebih ada 9,7 juta Kemudian di hmm, Agustus 2021 itu ada di 9,1 dan turun lagi ke 8 jutaan kalau nggak salah Tapi kalau misalnya ngelihat data yang Jokowi bilang katanya naik Penganggurannya karena efek dari si e, karyawan yang besar-besaran di PHK gitu Nah terlepas dari data mana yang benar yang mana yang salah Aku jadi pengen tahu nih sebenarnya apakah karir itu bisa direncanakan Oh ya jelas bisa karena ada ilmunya yang namanya karir planning Tapi sebelum itu aku mau tahu dulu karena pada dasarnya manusia adalah makhluk definitif Jadi perilaku kita akan didasarkan pada definisi gitu. Perilaku akan didasarkan Pada definisi Nah, daripada pusing-pusing langsung ngebahas karir planning, jadi aku mau menyamakan persepsi dulu nih sama kalian. Apa definisi dari karir? Oke. Ini, apa definisi dari karir yang bakal kita bahas sekarang? Nah, jadi berdasarkan... Tiga kamus ini Pertama adalah Cambridge Dictionary Kedua adalah Collins Dictionary Dan yang ketiga adalah vocabulary.com Slash dictionary slash career Kamu bisa langsung cari ini di Google Aku juga sumbernya dari sana kok Nah di sini jadi Aku mau meng-highlight Beberapa fitur atau beberapa Tanda yang namanya karir Gitu ya Nah, Ntar digigit nyamuk gak Nah lanjut lagi Jadi kalau misalnya dilihat dari definisi Cambridge, karir adalah doing something regularly for most of your life, especially as your main way of making money. Jadi kalau aku lihat di sini artinya adalah aktivitas yang dilakukan. Secara reguler Atau mungkin rutin kali ya Kalau bahasa Indonesia nya Untuk menghasilkan uang Oke hmm, Mudah-mudahan tulisannya kebaca Oke kebaca jadi di sini ada main gue dan di situ ada layarnya, ada layar buat the Terus di sini dari Collins Dictionary adalah a profession or occupation. Di sini tandanya adalah chosen as one's lives works. Eh nggak pakai s, nanti kedinginan ya. Jadi di sini poinnya adalah profesi. Atau pekerjaan Yang Dipilih Kalau gue bisa bilang mungkin ini secara sadar ya Sebagai Pekerjaan Di kehidupan seseorang Oke. Kalau di sini adalah Poinnya Yang mau gue highlight adalah Dilakukan secara reguler atau rutin Dan menghasilkan uang Kalau misalnya di sini adalah Dipilih secara sadar Sebagai pekerjaan di kehidupan seseorang Gitu. Nah Selanjutnya kalau misalnya yang terakhir definisinya adalah particular occupation for which you are trained. Pekerjaan tertentu di mana kamu dilatih untuk mengerjakan pekerjaan itu. gitu. Jadi poinnya di sini yang gue tangkap adalah kamu dilatih untuk mengerjakan pekerjaan itu. Oke, okay. ini poin pertama, poin kedua, ini poin ketiga, ini poin keempat, ini poin kelima. Jadi dari lima poin ini, hmm. Kalau misalnya gue pikirin lagi, kesimpulan dari sebuah karir, Karir ini adalah sebuah pekerjaan yang dilakukan secara rutin. Untuk menghasilkan uang Dan Kamu Dilatih Untuk Bisa Mengerjakan Atau menyelesaikan pekerjaan itu. Oke. Pada dasarnya karir adalah ini, guys. Dari tiga kamus barusan gue bisa bilang karir adalah sebuah pekerjaan yang dilakukan secara rutin untuk menghasilkan uang dan kamu dilatih untuk mengerjakan atau menyelesaikan pekerjaan itu. Dan ada satu poin lagi yang kelewat, yaitu kamu secara sadar memilih untuk mengerjakan pekerjaan itu. Hmm, definisi yang menarik. Dari tiga arti kamus itu, karena menurut gue ini yang paling menggambarkan sih. Jadi, apapun pekerjaannya gitu ya, apapun pekerjaannya, terlepas dari apapun itu pekerjaannya, yang penting ada sebuah pekerjaan yang dilakukan secara rutin untuk bisa menghasilkan uang, dan kamu dilatih untuk bisa mengerjakan atau menyelesaikan pekerjaan tersebut. Selain itu, kamu juga secara sadar memilih untuk mengerjakan kerjaan itu. Oke, okay. ini ini definisi yang menurut gue cukup komprehensif, guys. Dan kalau misalnya kita lihat konteksnya, jadi pada dasarnya sebuah karir itu adalah bisa dibilang pilihan. Pilihan secara sadar. Pilihan secara sadar dari pekerjaan, dari sebuah pekerjaan. Yang tujuan dari pekerjaannya itu untuk menghasilkan uang. Menghasilkan uang. Dan agar bisa menghasilkan uang, kamu tuh dilatih. Agar bisa ini. Menyelesaikan menyelesaikan pekerjaan yang nanti menghasilkan uang lagi, dilatih lagi, pekerjaannya selesai, menghasilkan uang, dilatih lagi, pekerjaannya selesai, terus kayak gitu guys. Nah, pertanyaannya adalah apakah definisi kita sama tentang karir? Thank you guys for watching dan langsung aja subscribe terus nyalain notifikasinya biar kamu nggak ketinggalan update video selanjutnya